Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Channel saya sendiri Channel Hang Ogan Pada kesempatan video ini Saya akan Mengajak teman-teman uh, Membahas Tentang video Bagaimana cara kita Membuat subtitle di dalam video kita itu Dengan simple dan mudah Serta tidak ribet Pertama kalian Buka Chrome atau browser lainnya tentunya ini harus uh, tersambung ke jaringan internet lalu kalian buka YouTube uh, kegunaan dari subtitle ini agar konten video kamu itu bisa dipahami oleh oleh penonton dari luar negeri baik negara yang CPM-nya tinggi CPM yang negara yang tertinggi nah. nah di sini sudah masuk ke channel saya di dashboard lalu kalian pergi ke video dari lajur yang sebelah kiri ini lalu kalian pilih video mana yang akan kalian mau ditambahkan subtitlenya, lalu kalian di video yang kalian pilih klik tanda pena ini lalu kalian akan menemukan judul video dan deskripsi video jadi yang kalian lakukan adalah dari detail video ini ada dua opsi yang pertama standar dan kedua opsi lainnya, lalu kalian pilih opsi lainnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di antaranya adalah lisensi kategori. Nah, di bawah ini ada subtitle. Jika kalian menambahkan di subtitle ini yang saya klik ini. Di sini cuma ada satu, yaitu bahasa asli dari video ini. Jadi, kalian bisa tambahkan di sini. Tambahkan. Nah, di sini kosong. Di sini kosong, belum saya edit, belum saya tambahkan subtitlenya. Lalu, kalian lakukan ketik manual. Ketik manual. Lalu, kalian... Uh, tulis saja teks atau terserah teks sub title seperti ini cukup seperti ini lalu kalian uh, <tuh> download lalu kalian download subtitle ini ini ya download Ini sudah terdownload. Lalu kalian soal atau pergi ke folder. Pergi ke folder. Nah, di sini uh, caption 17. Ini saya copy biar mudah pencariannya nanti. Saya letakkan di dokumen. Saya letakkan di kumen atau di tempat file yang mudah saya temukan. Ini diperbesar saja. Kalian simpan di dokumen ini. Dokumen lalu kalian paste di sini. Lalu kita buka dulu. Nah ini hasil dari contoh subtitle yang saya ketik di laman video tadi. Ini ya. Subtitle 17 ya, subtitle 17. Lalu kalian pergi lagi ke Chrome, ke channel YouTube kalian tadi, lalu kalian uh, centang saja, tutup, nih ya tutup, tutup, hapus perubahan, nih, hapus perubahan. Nah, lalu kalian kembali ke dashboard video. Yang seluruh video ini, lalu kalian pergi lagi ke detail ini, atau gambar pensil atau pena ini. Lalu kalian pilih opsi lainnya, lalu kalian pergi ke bahasa subtitle. Nah, di sini kita harus pilih yang upload subtitle ini, upload subtitle. Nah, akan muncul seperti ini lalu klik kunci nah, kita akan mengupload file yang tadi kita ketik yaitu berbentuk caption 17. Ini bertipe s apa bukan srt ya tapi drp. <tuh> ini drp. langsung kita upload, ya <coughs> nah, bukan DRP tapi SBP, ini SBP ya, filenya berbentuk SBP, bukan SRT, tapi sama saja sebenarnya. Simpan. Nah, setelah ini lalu kalian klik tanda titik tiga yang ini, kalian klik. Nah, lalu kalian edit di Studio Klasik, edit. Lalu muncul seperti ini, kalian klik edit. Ini cara simple untuk menambahkan subtitle. Tidak usah ketik satu persatu atau per menit atau per detik di video kalian tersebut. Hapus drive, hapus, hapus ya, hapus. Buka lagi, edit. Hapus drop. Hapus drap, Ulangin lagi. Edit. Ulangin lagi seperti itu. Kalian ikutin saja video ini. Biar kalian paham. Ini kita akan memunculkan secara sinkron. Dengan bahasa yang ada di dalam video ini ya. Yang ada di dalam video ini. Lalu kalian tambahkan subtitle baru. Bahasa Indonesia. Lalu kalian klik yang paling bawah ini. Buat subtitle baru. Nah, ini sudah tersinkron otomatis dari suara di dalam video. Dari suara di dalam video ini dengan yang ada di uh, tulisan teks ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat ya? sehat saja. Tidak ada kekurangan satupun. Yang Tinggal pastinya kalian masih uh, sempurnakan dari ketikan. Dari tulisan subtitle ini, ini masih agak rancu. Dan dari kata-kata dan tulisan ini belum sempurna, jadi kalian sempurnakan dulu dari perkara sini Kalian harus punya channel YouTube dan punya video di dalam channel dan YouTube. Di kalian sini ada sebut. satu kalimat uh, trik ini sudah saya lakukan dan hasilnya yang agak kurang tersinkron nah ini ini nah di disini coba kalian lihat di tulisan ini di sini nih ini di menit di menit 112 112 nah Nah, ini kalian dengarkan apa yang terucap di sini atau terucap atau uh, terdengarnya dari di dalam video kata-kata dalam video dengan tulisan Nah, nama channelnya yang angogan nah di situ di dalam video tuh, namanya Hang Ugan tapi di sini nama channelnya Yang ngogogan ngogogan ini ini ini di sini ya nama channelnya Yang ngogogan ini kan agak rajo. jadi kalian tinggal mengedit tulisan yang sudah tersinkron otomatis ini tinggal kalian sempurnakan dari tulisan ini dengan kata-kata yang ada trik ini sudah saya lakukan di dalam video ini. Nah. Misal kalau kalian ini nggak ada di dalam video kalian hapus tapi jangan kalian centang yang X ini. Kalau kalian centang yang X ini akan uh, menit dan waktunya ini akan berubah gitu. Kalau sudah pas dengan tulisan subtitle. Dengan kata-kata yang ada di dalam video ini. Misal sudah kalian edit seluruhnya. Dari tulisan ini. Lalu kalian simpan. Simpan perubahan. Kalian simpan perubahan. Sementara saya cek dulu. Nah ini, ini. ini. Belum sempurna ini, tulisan ini. Untuk sebagai bahan contoh, saya simpan langsung ya. Saya simpan langsung. Apabila kalian ingin menambahkan bahasa Inggris misalnya, tinggal kalian klik dari tambahkan subtitle, akan muncul sendiri bahasa. Bahasa dari negara lain. Lalu kalian klik yang terjemahan otomatis, ini ya, terjemahkan otomatis. Ini akan otomatis, uh, otomatis sendiri berubah tulisannya ke dalam bahasa Inggris. Nah, begitu juga kalian lakukan di dengan bahasa negara lain, misal mau bahasa Spanyol juga bisa. Di sini nih. Misal, Spanyol. Nah, ini ini bisa kalian klik. Nah, kalian lakukan yang seperti cara yang bahasa Inggris tadi. Oke. Okay. Nah, untuk menambahkan dari uh, judul dan teks deskripsinya, kalian klik yang subtitle ini seperti video saya sebelumnya atau video saya sebelum ini. Nah, misal mau kalian tambahkan yang bahasa Inggris ini tadi ya. Ini judul dan deskripsi ini. Tambahkan. Nah, lalu kalian muncul seperti ini kali Kalian pergi ke Beranda channel video Ini agar mempermudah kita meng paste dari judul dan deskripsinya Nah ini Sebelumnya kalian harus Pergi ke terjemahan Atau translate Translate Google ini kalian copy paste, copy paste, lalu kalian timpa di sini, salin, lalu kalian paste di sini. Nah, begitu juga dengan deskripsinya, tuh gitu deskripsinya, nah, deskripsinya ya. Saya rasa ini saja yang bisa saya uh, sampaikan kepada teman-teman tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila kalian menurut kalian ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman atau grup lainnya. silakan kalian coba sendiri. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.